Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'duh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 amin Ya Rabbal Alamin pada video kali ini saya akan membagikan kepada anda sebuah ilmu pengasihan kirim mimpi untuk orang yang anda cintai dan anda kasihi agar orang tersebut bisa mimpi enak bersama anda sehingga keesokan harinya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 Sahabat cahaya doa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Doa pengasihan kirim mimpi ini Mampu membuat alam bawah sadar target Merasakan bermimpi bertemu dengan Anda Berhubungan dengan Anda Doa pengasihan ini sebaiknya dipergunakan pada target Yang sudah Anda kenal terlebih dahulu Agar mudah anda membayangkan mimpi enak dengan si target. Dalam pengamalannya, doa pengasihan ini sangat mudah sekali, baik itu pria maupun wanita bisa mengamalkan doa pengasihan ini. Adapun tata cara dan doanya adalah: sebelum Anda tidur, siapkan satu lembar kertas, lalu tulislah nama lengkap si target. Setelah itu, Anda baca doa berikut ini sebanyak tiga kali sambil Anda bayangkan wajahnya. Setelah itu, Anda taruhlah kertas tersebut di bawah bantal yang biasa Anda pergunakan untuk tidur, kemudian tidurlah di bantal tersebut. Adapun bacaan doanya ialah: "Bismillahirrahmanirrahim." wal yatalaqqaf wa la yus'iran nabikum ahada saya ulangi bismillahirrahmanirrahim wal yatalaqqaf wa la yus'iran nabikum ahada anda amalkan dengan yakin seyakinin-yakinnya insyaallah target akan mimpi enak dengan anda serta akan merasakan kenikmatan bersama Anda di dalam mimpinya. Sekali lagi perlu diingat, sebaiknya pergunakan doa pengasai ini hanya pada orang yang sudah Anda kenal, agar mudah terkabul. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.